Bisa ku lupa, saat yang indah, yang terindah, yang kita lewati, bercinta semua kebiasaan, yang kita lalui berdua kini jadi puing kenangan. Kau telah pergi Sambil menangis kau katakan Kau tak akan pernah kembali Dan dapatku pahami Satu alasan yang kau beri Apa yang mereka ingin segala yang terbaik untukmu memang terbaik untuk dirimu Walau berat untukku berpisah denganmu Hapus sudah air matamu Aku mengerti Ini bukan maumu Ini bukan inginmu Terbaik untuk dirimu, walau berat untungku, berpisah denganmu, aku sudah. <San> Denganmu, aku sudah air. itu memang terbaik untuk dirimu walau berat untukku berpisah denganmu